ada sebuah info buat kita semua para fans yang belum vote Dede LSD ke kejora Dalam acara Jukes Indonesia Music Award 2021 Silahkan vote DDLSD persahabat ya Tentunya kita dukung, kita support, kita doakan Mudah-mudahan DDLSD mendapatkan penghargaan persahabat ya Dalam acara Jukes Indonesia Music Award 2021 Tentunya persahabat kita selalu mendoakan yang terbaik untuk karya dari idola kesayangan kita. Info ini juga kita dapatkan langsung dari akun Bu Paul, persahabat ya Polisi Leslar. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Au, cu sayang kita genjot manja buat Ford Dedek, yuk bisa yuk Dedek menang tuh, persahabat ya jangan lupa. Tentunya kita harus semangat mendukung Lesti di Begitu berikutnya sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya menginfokan kembali dan mengingatkan kepada kita semua tentunya jadwal acara tanggal 13 Juni 2021 di Indosiar. Ini ada sesi dua acara sahabat ya. Yang pertama, dalam sesi pertama ada lamaran takdir cinta Leslar sahabat ya. Tentunya akan dihadirkan jam 2 siang Dan tentunya sesi kedua akan dihadirkan acara restu keluarga Lesla Jam 18.30 waktu Indonesia Barat Di Indosiar juga, Sahabat ya Tentunya makin gak sabar tinggal 5 hari lagi kita akan menyaksikan Tentunya acara sakral Puncak kisah cinta Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan acara nanti dilancarkan Dan kita dukung dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya para sahabat Kita lihat juga di sini ada momen spesial banget nih Tentunya semalam Di saat Rizky Bila dan Leslie Gejora Tentunya dikerumunin orang banyak para sahabat ya Tentunya dari para fans yang ingin berfoto bersama idolanya Tentunya Dede LSD Kejora dikawal ketat langsung oleh Bang Riko, persahabat ya. Ini menunjukkan tentunya sangat respect banget sama Dede LSD. Ini menuai banyak pujian, persahabat ya. Terima kasih Bang Riko udah menjaga calon istrinya Kakak Bilar. Ini banyak sekali menuai pujian dari banyak orang kepada Riko Pal persahabat ya. Yang tentunya menjaga Dede LSD dalam kerumunan yang mana tentunya sangat perhatian dan sangat respect kepada Direktur Alastim mudah-mudahan selalu berikan kesehatan kebahagiaan untuk semuanya amin ya robbal alamin postingan tersebut juga telah di-repost kembali oleh akun Instagram Neng Anskolens tiada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan terima kasih buat Abang Rico yang udah sigap jagain dede tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon juga dari para fans, yakni dari akun Instagram Rahmadani Anuskar Harahap mengatakan Kok aku seneng banget lihat persahabatan mereka saling menjaga satu sama lain Best friend forever Wow, luar biasa pak sahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Bajam4873 mengatakan Masya Allah Bang Riko jagain dede sehat-sehat Buat semua dan ada dalam lindunganmu ya Allah Amin tentunya respon yang sangat positif diberikan oleh para fans untuk idola kesayangan ke kabar berikutnya ada unggahan spesial dari Bang Putra Siregar sahabat ya di akun pribadinya Bang Putra mengusung sebuah postingan foto kebersamaan tentunya bersama idola kesayangan kita juga ada si cantik di juga di situ tentunya dengan petinggi PSMS Medan bersahabat ya Alhamdulillah tentunya Rizky Bilar dan Bang Putra di sini tentunya akan menjadi bagian dari klub sepak bola yang ada di Medan Persahabat, ya, yakni klub sepak bola PSMS. Dede sangat mendukung sekali persahabat, ya, haduh, senyumnya sangat bahagia sekali, yang mana selalu mendukung, mensupport untuk calon suaminya. Persahabat, ya, doakan yang terbaik juga, tentunya mudah-mudahan dilancarkan segala urusan, Rizky Wilar dalam postingan tersebut juga tentunya sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Putra. Makan malam di Medan tentunya ada komentar langsung dari Rizky Bilar Di situ mengatakan Bismillah Halal. Wow, kayaknya udah ada nggak sabar lagi bersahabat ya? Calon suami Lesti didelesingkan sabar ingin cepat-cepat halal nih tentunya bersama Lesti. Wow, mudah-mudahan doakan secepatnya dan tentunya kita doakan mudah-mudahan lancar untuk acara nanti. Dan berikutnya para sahabat kita lihat ada sebangunan postingan ini fix banget Alhamdulillah Rizky Bilar dan Putra Siregar tentunya sudah fix menjadi bagian dari klub sepak bola PSMS Para sahabat ya, doakan mudah-mudahan lancar selalu untuk urusan idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai pujian Ada komentar dari akun Lalunang yang berkomentar Semoga setelah menikah nanti Bang bilar dan Dedek Lesti semakin sukses semakin banyak yang sayang sama mereka Amin selanjutnya ada komentar dari akun bunga mawar 8535 mengatakan sip Dedek dukung calon suaminya best banget semoga lancar segala sesuatunya Amin itulah beberapa komentar yang sangat mendukung bersahabat ya Tentunya doakan yang terbaik, mudah-mudahan tentunya dilancarkan untuk segala urusan Lesti dan Rizky. Bilar. tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Lesti dan Bilar. Mungkin ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.